Beberapa waktu belakangan ini nama Lesti Andriani alias Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah menjadi sorotan publik. Bahkan keduanya memiliki penggemar dengan sebutan Leslar atau Lesti dan Bilar. Semua ini berawal dari Lesti dan Bilar datang ke acara pernikahan orang yang pernah dekat dengan mereka. Keduanya pun sontak dijodoh-jodohkan hingga menjadi sorotan banyak publik. Selain menjodohkan para penggemar juga menginginkan Lesti dan Bilar benar-benar menjalin hubungan asmara. Bahkan para penggemar juga berharap bahwa mereka akan membawa hubungan tersebut ke arah yang lebih serius yakni pernikahan. Melihat kehebohan penggemar Lesti dan Bilar, paranormal Bayu justru membuat pernyataan mengejutkan. Ia menerawang jika sejak awal Lesti dan Bilar hanyalah settingan semata. Semua itu bertujuan untuk menaikkan karir masing-masing, terutama dari sisi Bilar. Dari pertama, dua artis itu timbul di acara pernikahan sahabat dan mantan mereka, udah ada gimmick, udah ada settingan, ungkap Mbak Yu dalam jumpa pers di bilangan veteran Bintaro Jakarta Selatan pada Sabtu 21 November 2020 seperti dilansir dari kapan lagi. Karena momen tepat mereka diangkat dengan cerita masing-masing yang hampir sama, bergulirlah rezeki untuk mereka, tambahnya tapi semua adalah settingan. Satu sama lain membawa impact keuntungan. Sambung Bayu, yang paling banyak adalah Bilarnya. Lesti udah punya nama, tambahnya. Tak hanya itu Bayu kemudian menerawang apabila keduanya tidak akan sampai menuju ke tahap yang lebih serius. Seiring berjalannya waktu, Bayu meramal bahwa baik Lesti maupun Bilar akan mengakhiri apa yang sudah berlangsung saat ini. Bilar seakan jadi juru selamat Lesti yang ditinggal menikah. Pemuda yang diidam-idamkan, tapi di situ settingan. Ketika sudah waktunya selesai, akan bubar jalan. Pungkas Mbak Yu. Tidak ada pernikahan, harus bertanya pada hatinya Rizky Bilar. Tidak akan ada pernikahan di situ, Ujarnya. Seperti diketahui, Bilar dan Lesti sontak dijodoh-jodohkan setelah mereka datang ke pernikahan orang yang pernah dekat dengan mereka. Lesti diketahui hadir ke pernikahan mantan kekasih Rizky Syafarudin. Sedangkan Bilar datang ke pernikahan Dinda Hau yang sempat dikabarkan dekat dengannya.